Waspadai sinyal bearish pada USD Swiss franc Secara umum, bias harian pergerakan USD Swiss franc terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi.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 Sebaliknya waspadai jika harga USD Swiss franc terus bergerak ke atas dan menembus level 0.93550 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 0.93732. Sekian analisa forex untuk tanggal 25 November 2021, untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212